di channel Irma Nova Asriyati apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua baik-baik aja baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman lagi untuk bermain rubik di part 1 sudah saya unboxing Beserta kita acak acakin lagi cuman Di video part 1 Sudah saya benerin lagi Di luar video Jadi sebelum kita benerin Maka kita acak acakin dulu ya Oke ya kita ambil ini Ini rubiknya Sudah bener lagi Part 1 sudah saya benerin Di luar video Lupa saya record Jadi sekarang Gak apa-apa. Kita acak-acakin lagi dulu baru kita main. Bagaimana sih cara menyelesaikan The Rubik 3x3 begini? Oke okay ya. Sebelum kita mulai, so yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, okay, check it out! Puter. kita putar putar putar putar putar putar putar putar kita acakin acakin acakin acakin sampai tidak bersama sampai warnanya sudah acakan acakan semua tidak ada yang sama oke ada hijau ya masih ada orange orange ya Ajakin. ajakin Ajakin Ajakin Ajakin Ajakin Ajakin Ajakin Ya ini jo jo Nah oke okay ya udah seperti ini ya sudah semua acah ya Sudah apa belum? Sudah nih kayaknya Ini Ini Nah, oke okay ya Ini udah ya Ini Sisi ini Ya Sebelah Sebelah Sebelah ini sama ini ini ya. Nah udah ya. Oke cekidot. Kita akan bermain ya teman-teman. Oke ya. Yang pertama sekali setelah kita mengacak-ngacakkan si rubiknya ini, kita akan menandai pakai spidol ya kita siapkan spidol nah spidol ini ya mau warna apa terserah teman-teman oke ya kita mulai ya yang pertama kita tulis di sini satu ini bagi pemula ya yang kedua dua Yang kedua, terus yang kebiru tiga, merah empat kita beri nomor ya, kuning kuning lima enam, nah nah ya, oke ya di nomor satu kita taruh angka plus dua ini nomor sebelah nomor tiga, ini sebelah nomor empat, dan ini sebelah nomor lima, dan ini sebelah nomor enam ya. Supaya apa? Kita kasih nomor di sini. Supaya kita nggak bingung nanti ketika kita memutar atau menaikkan, menurunkan, memutar, membolak-balik ya kan. Jadi bagi pemula boleh ikuti cara-cara saya. Oke okay ya. Sebelum kita mulai untuk membenarkan ataupun menyelesaikan rubik ini, kita wajib mengingat dulu si persudutnya ya, persudut warnanya ya. Oke ya, ini nomor 5 udah, sekarang nomor 6 Hijau, merah, orens. Orange lagi, putih, biru, orange, orange, dan putih. Oke okay ya, sudah siap ya. Sudah siap, kita mengingat insyaallah kita benar tadi itu. Kita setelah mengingat, menandai nomor berapa-berapa. Lalu langsung saja ya, kita mulai ya. Start kita di nomor 1 ya. Nah, kita buat dulu kayak seperti ini. Kita buat Bismillahirrahmanirrahim. 1. Dah. Udah ya, udah kita putar ya ke kiri ya. Turunkan ke bawah 1 2. Oke ya. Lalu kita turunkan lagi 1 2 kelu 1 2 kita naikkan ya dua kali ya ini di bagian ini kita putar kata satu dua nah, yang putih ini kita pergi kemari nah udah ada ya yang yang sama-sama ya satu dua 1, 2, kita turunkan lagi, 1, 2, 1, 2, oke ya, ini orangnya udah tiga selanjutnya kita putar, nah, udah, udah kita putar, kita turunkan, ya ya, udah kita turunkan Oke okay, ya, kita lanjutkan Kebetulan udah kita lanjutkan Kebetulan ini sudah ada yang sama orange, hijau. Lalu kuning, di bawahnya hijau sama orange ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Satu, dua. Satu, dua satu dua oke ya udah sampai sini ya ini putihnya juga sudah ada yang sama ya satu dua satu kita putar ke kiri Lalu kita turunkan ke bawah. Satu. Dua. Ini kita naikkan. Satu. Dua. Sorry, sorry. Kita putar lagi ke kiri. Satu. Dua. Nah, oke okay ya. Lalu kita turunkan. Satu. Dua. Kita putar lagi. Satu. Dua Kita naikkan lagi sekali satu Oke ya Ini sudah berada di putih Nah Kita putar lagi ke kanan Kita turunkan Lalu kita Putar bawah ya Kita naikkan satu Ini kita turunkan lagi Nah udah sama ya Nah, ini kita putar lagi. Nah, udah sama biru, hijau, oranye, kuning ya. Ini udah putih ya. Pink, biru, hijau. Oke. Okay. Nah, oke okay ya. Putih udah jadi biru, hijau. Pink, ini pink lagi oke okay. nah ini putihnya udah full ya udah full oke okay. nah udah full nah hijaunya udah full hijaunya udah full nya juga udah full birunya merah pinknya hijaunya birunya pinknya juga ya kuningnya juga udah full kuning sama putih sudah full oke okay ya ini di biru ini ya biru ini kita putar satu dua nah sudah jadi ya teman-teman ya nah ini dia satu ini jadi warna hijau semua di dua ini jadi orange semua di tiga ini jadi biru semua di empat ini jadi pink semua. Di lima ini jadi kuning semua. Di enam ini jadi putih semua. Oke ya, udah selesai. Nah, oke okay ya. Saya kasih lihat lagi. Ini hijau. Di angka satu ini jadi hijau. Di angka dua ini jadi orange. Jadi orange ya, jadi orange. Biru ini jadi nomor 3. Di pink ini jadi nomor 4. Di kuning ini jadi nomor 5. Dan di putih ini jadi nomor 6. Oke ya, sudah selesai. Saya bersama teman-teman menyelesaikan game rubik ini tipe 3x3 segi 4 ya udah selesai ya kalau teman-teman ingin request video teman-teman bisa komentar serta bisa juga ke kasih saran ke DM instagram saya ya oke nanti ada di bawah video saya oke ya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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 뭔지 <Sess> 잘 <-tinyak>